Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baiklah teman-teman semua Dalam video ini Saya akan berbagi pengalaman Mengenai bagaimana Menggunakan aplikasi Penghasil uang Yang masih terbukti membayar Sampai tahun 2022 ini Dan model yang kita butuhkan Cukup Paket data ya apa aplikasi yang bisa menghasilkan itu dan masih terbukti membayar? Jangan lupa untuk like dan subscribe terlebih dahulu videonya sebelum saya lanjutkan. Oke, baiklah. Video yang dimaksud adalah video aplikasi menonton video dan sekaligus membuat video. Apa itu aplikasinya? Namanya adalah snack Video. Aplikasi ini mirip sekali dengan TikTok. Gimana dengan melihat video? Seperti halnya di YouTube, kita dapat menerima uang. Kita juga bisa membuat video untuk di-upload, kemudian mendapatkan reward atau uang, dan uang itu bisa kita masukkan atau kita ambil melalui akun Dana, ya teman-teman. Ya, oke caranya, tinggal kalian klik link yang ada di bagian deskripsi video ini. Nah, bagaimana cara membuktikannya kita buka terlebih dahulu aplikasi snack video nah, ya kita melihat nah, mendapatkan uh, uang ya teman-teman ya kita bagian koinnya oke okay. nah ini uang yang sudah saya dapat total 22 ribu. kemudian koinnya 2500 ini dari nonton video ya kemudian kita bisa klik uh, di bagian cash ini oke okay, bagian cash selain nonton video teman-teman juga bisa mendapatkan dari uh, creator reward ya. Kita klik bagian creator reward. Ini ya, bagian creator reward ini artinya adalah uang yang kita dapat dengan membuat video. Kalau bagian cash ini adalah dengan cara melihat video. Sedangkan ini adalah pada saat kita membuat video. Ya, teman-teman ya. Oke, selain itu kita juga bisa Ini ya. Selain itu, kita juga bisa mendapatkan tambahan penghasilan dengan melakukan eh, pengundang teman atau invite friends. Contoh ini saya Memanggil seorang teman dan sudah mendapatkan uang 93 ribu rupiah oke apakah aplikasi ini terbukti membayar kita coba ya teman-teman ya kita klik bagian cash oke kita ambil ini misalnya 15 ribu oke sebelumnya saya buka dulu akun dana saya oke kita masuk ke akun dana terlebih dahulu ini ya akun dana Oke okay, baik ini Sudah berhasil masuk ke akun Dana saya. Di sini tertera eh, saldo sebesar 84.785 ya. Oke, okay, kita kembali ke Snack Video. Okay, kembali ke Snack Video ya, teman-teman ya. Oke, okay, kita buka bagian cash tadi ya. oke, nah ini kita ambil 15.000 ya teman-teman ya 15 itu, kemudian kita klik withdraw oke kita tunggu kita pilih dana konfirmasi oke oke, sudah berkurang saldo cashnya kemudian sekarang kita lihat ke bagian dana oke, kita Oke, nah, sudah masuk sekarang 99.000 kita lihat riwayatnya pada akun dana kita Jadi, sambil kita tunggu ya teman-teman ya Oke, okay, tanggal 26 Februari 2020 top up 11 4, sebesar 14250 tidak Rp15.000 karena terjadi potongan pajak sebesar 5%. Oke okay, teman-teman ya, jadi sampai sini jelas ya bahwa aplikasi Snack Video telah terbukti membayar dalam waktu yang sangat singkat tidak ada satu menit. Hanya dengan menonton video minimal 15 menit atau dengan membuat video yang menarik atau dengan mengundang teman. Demikian saya akhiri, terima kasih Sampai jumpa, salam ekstra